Oke, okay. jumpa kembali dengan kami, servis Jepara, Jenseen, Longgo. Oke, okay, kita akan memperbaiki kulkas di daerah Bondo. Oke, okay, kita sudah sampai di posisi, kita akan memasang evaporator oh, bantuan. yang. Bantuan, bantuan asalnya tertusuk dan kita bawa pulang soalnya lokasi tidak jauh dari tempat kami oke okay, kita sudah di lokasi Ora kicuk wae Bu toyone ning jeduk ta popo oke okay, kita langsung kerjakan untuk kulkasnya kulkas ini bermerek polytron asalnya tertusuk di bagian bawah jadi harus kita closing biar lebih mantap karena kalau kita tidak closing tidak akan sempurna untuk kulkasnya oke okay, kita akan memasang untuk bagian pentil yang nanti kita akan pasang, untuk pentilnya untuk pengisian peon seperti ini, kita harus mengelas untuk bagian pentilnya. Oke, okay, untuk rekan-rekan, kita lanjutkan untuk videonya. Oke okay, kita akan mengelas untuk penambahan pipa kapiler. Fungsinya untuk kita dapat menggunakan vakum body. Untuk para pemula bisa menambahkan pipa kapiler di bagian filter dan kita las seperti ini kita berikan antaranya satu kilan atau satu kilan setengah dan kita las oke okay, untuk para pemula bisa menggunakan vakum body dan kita las Itu oke okay, kita akan memasang kain seperti ini karena kita akan memasang untuk evaporatornya yang kita pas yang tadinya kita bersihkan atau kita closing seandainya tidak kita berikan kain seperti ini nanti bisa terbakar pada bagian body kita harus berhati-hati jangan sampai pada bagian bodi rusak kita berikan kain dulu dan kita pasang untuk evaporatornya yang asalnya tertusuk dan kita tambal dan juga kita closing oke bisa kita lanjutkan untuk rekan-rekan good karena nyoba buat no, nyoba ya, jauh sih, jauh ini Ya. Ya. itu nang ini enggak langsung ini Oke, rekan seandainya sistem sudah terpasang rapi, las-lasan yang kita las tadi kita harus periksa jangan sampai ada yang bocor. Kita berikan tekanan antaranya 70 sampai 100. Dan kita menggunakan sunlight seperti ini. Jangan sampai terjadi kebocoran. Ternyata nanti berjumah kalau terjadi kebocoran sia-sia untuk kerja kami oke okay, setelah tidak ada yang bocor kita lanjutkan untuk pempakuman seperti ini kita dapat menggunakan vakum body kita biarkan dan nanti untuk udara akan keluar di bagian pipa kapiler yang kita tambahkan tadi seperti ini biarkan sampai berapa menit atau kita bisa, bisa juga langsung untuk menekan menggunakan freon mendorong sedikit untuk sistemnya biar kita buka prion sedikit dan nanti dia akan kedorong untuk udara yang ada di dalam dan kita lanjutkan untuk pengisian prion Oke okay? untuk rekan-rekan para pemula hmm? dan setelah kita dorong sedikit dengan prion kita dapat membuntu untuk ada sistem bagian pipa kapiler yang kita tambahkan tadi dan kita lanjutkan untuk pengisian prion Oke okay, untuk rekan-rekan para pemula Oke, kita lanjutkan untuk pengisian. Kita buka sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan untuk Freelnya, dan nanti kita akan pindah. Kulkasnya kita pindah ke dalam, biar nanti kita tidak usah mencopot atau menyolokkan kembali. Kita dapat langsung menghidupkan terus pada posisi. Oke, okay, kita lanjutkan untuk pengisian freon. Oke okay, untuk rekan-rekan, untuk pengisian prion kita dapat mengisi antaranya 10 sampai 12 PSI Usahakan jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit, dia punya standar 10 sampai 12 Oke okay, seperti ini, sepertinya sudah di angka kisaran 10 antaranya Sepertinya pada bagian jarum sudah stabil, di angka tidak, tidak menurun, tidak terjadi kebuntuan atau tidak ada masalah. Oke, okay, seperti ini caranya untuk rekan-rekan videonya. Videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan nanti kita lanjutkan untuk trik-trik lain. Untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng. Biar rekan-rekan dapat mengetahui dan mengikuti video update-an kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. 12 aja ya.